Oke, okay, di video sebelumnya Anda sudah mengetahui caranya publish aplikasi di uh, Console Play, Play Store Console, Google Play Console. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan di bagian ini saya akan menjelaskan yang App Store, oke. Okay. Sama seperti Play Store, Anda wajib membayar 99, 99 US dollar, tapi ini nilainya harus dibayarkan annual, setiap tahun ya, untuk Mengaktifkan Developer Account Apple Anda dan tetap beraktif ya, mengaktifkan uh, seterusnya Developer Account Anda supaya Anda dapat mengupload, memperbarui app Anda. Jadi uh, yang pernah saya alami sendiri itu adalah kalaupun Anda sudah punya app yang listing di, di App Store dan Anda tidak memperpanjang Developer Account ini juga ada masalah. App Anda akan tetap nongol di Play Store di App Store, maksud saya. Namun, Anda tidak bisa apa mengupgrade, memperbarui, memperbaiki bug yang ada di app Anda. Jadi, Anda harus punya aktif developer account, Apple developer account untuk memperbaiki, mengupdate app Anda yang ada di App Store. Oke, okay. untuk meng-create itu, Anda harus masuk ke developerapple.com, gunakan Apple ID untuk sign in, dan lakukan pembayaran $99 melalui Paypal atau kartu kredit. Nah, kemudian jika sukses, Anda akan dibawa ke dashboardnya nya App Store, seperti ini. Untuk membuat app di App Store pertama-tama Anda harus punya sertifikat. Ya sertifikat ini ibaratnya kayak ini deh, kayak KeyStore sama seperti penjelasan di, di uh, Google Android tadi. Ya per, uh, klik tambah plus di sini untuk membuat sertifikat baru. Kemudian di bagian sertifikat apa yang mau dibuat kita pilih App Store and Ad Hoc. Artinya sertifikat ini akan bisa dipasang untuk aplikasi game kita yang akan di listing di App Store, maupun yang akan kita uji coba secara internal. Ad-hoc itu maksudnya distribusi secara internal, tidak melalui App Store. Jadi dua, dua, dua, dua uh, hal tersebut. Selanjutnya kita perlu bikin CSR, Certificate Signing Request. Certificate Signing Request ini ibaratnya kayak Store dan cara bikinnya harus menggunakan Mac komputer Jadi di sini Anda butuh Mac Computer, Ya, jadi kalau Anda tidak punya ya tidak bisa bikin CSR-nya. Oke, okay. kemudian di Mac komputer ini Anda buka aplikasi Application Utility folder dan akses software yang namanya Keychain Access Program. Ya, kemudian masuk menu Keychain Access, Certificate Assistant, Request a Certificate from Certificate Authority. penampakannya seperti ini, teman-teman, ya. Jadi masuk ke foldernya, akses Keychain Access, Certificate Access lalu yang ini. Request from a Certificate Authority lanjut, anda isikan email address anda, anda isikan nama anda, CA-nya, Certificate Authority-nya, silakan diisi blank aja, kemudian disimpan ke hard disk, disk, ke hard drive anda, lalu continue nanti akan pada muncul pop up dialog seperti ini, akan dibuat sebuah file, ya Certificate Signing Request dot Signing Request seperti ini, akan simpan, oke? Okay nah bedanya dengan keystore google adalah untuk sertifikat-sertifikat ini akan di, akan di sign in dulu di webnya apple developer ya. jadi kita upload gitu ya ceritanya jadi balik lagi ke developer account tadi anda upload csr nya jadi file tadi yang sudah di generate melalui uh, apa ini uh, keychain access anda upload filenya ke web nya kemudian kalau sudah maka sertifikat anda siap sudah jadi begitu ya your certificate is ready ya, download your certificate to your Mac and install to the keychain access jadi setelah kita bikin CSR nya di komputer Mac kita kita upload ke webnya Apple sama Apple dibuatkan file baru namanya yang extension nya adalah .cer ya nah ini yang kita download lalu kita double klik tinggal di double klik aja yang contohnya ini aes distribution.cer to ekigen jadi kita double klik nah nanti muncul dialog ini ini dialog maksudnya sama seperti yang tadi pertanyaannya apakah Anda ingin menambahkan key ini ke dalam brankas Anda gitu ya jawablah oke okay ya add jadi nanti key-nya akan dimasukkan ke dalam brankas Anda key Anda nanti Anda bisa akses key-nya ini lewat xcode next step adalah membuat app id Identifier App ID, di webnya Apple tadi, kita tekan tombol plus, untuk membuat generate app ID, dan di dalam app ID ini, Anda provide informasi terkait game Anda termasuk name nama gamenya kemudian Anda sub, uh, supply bundle ID ini kayak package name, kalau yang Android tadi, mirip juga ceritanya kemudian, nah uh, salah satu yang harus harus ada di app anda itu adalah provisioning profile. Oke, okay. jadi provisioning profile ini kayak uh, file yang mengikat, ya, sesuatu yang mengikat antara developer dengan smartphone untuk testernya. Jadi, profile, provisioning profile ini hanya untuk keperluan testing aja, tidak, bener, tidak untuk keperluan upload ke publik. Jadi, Anda bikin provisioning profile, oke, okay, untuk menglinkkan device iOS Anda, iPhone Anda, dengan developer account. ya harus seperti itu, kalau enggak enggak bakal bisa diinstal kemudian um, pilih app store, ya distribusinya app store untuk bikin provisioning profile kita, kemudian uh, kita pilih app id, ya not saja app ID-nya tadi sudah dibuat, kita pilih ini, nanti provisioning profilenya buat up, buat siapa, begitu ya, untuk app id itu, nah kemudian kasih nama, bebas profile name untuk profiling App, uh, provisioning profile Anda kasih nama, Anda tinggal sebenarnya tinggal ngikutin wizard yang ada di sini. Kemudian setelah selesai Anda bisa download ya prof, provisioning profile-nya, Anda download, oke? Okay. Nah dan download disimpan di suatu tempat yang aman karena kita akan pakai ini nantinya. Jadi ingat ya untuk generate untuk membuild me aplikasi iOS Anda perlu uh, kunci, kunci yang sudah didaftarkan di kitchen access Anda juga perlu provisioning profile yang digunakan untuk testing internal dengan tim Anda oke, okay. nah kalau sudah kalau memang sudah saatnya mempublish ke apps, ke iTunes maka Anda bisa akses ini itunesconnectapple.com ya, webnya agak beda ya dengan tadi uh, reportnya di sana ya, kalau, kalau developer Google itu jadi satu, kalau kalau Apple itu webnya dipisah, jadi antara account developer mereka dan iTunes mereka itu terpisah. Tapi ada sesuatu yang menarik di sini, nanti saya tunjukkan, ya, eh, tekan tombol plus, ya, masuk My App, tekan tombol plus di sini. Nanti Anda diminta untuk ini ya, bikin app apa, begitu ya, Anda pilih platformnya iOS, name-nya apa, gitu ya, SKU-nya, tulis aja, identifier-nya sama dengan nama app-nya, bundle ID-nya tentunya, drop-down semua, dan Anda bisa pilih. Kemudian di bagian app information screen, Anda provide informasi tambahan untuk game Anda, termasuk kategorinya, dan Anda bisa nambahkan subkategori yang juga opsional. Bahkan bisa tambahkan secondary kategori. Ya, ini yang menarik di sini. Oke, okay. kemudian lanjut isikan uh, macam-macam informasi, termasuk ini mirip kayak Google Play Store, kayak Short description, deskripsi penuh, kontak kalian, kontak developernya di mana, alamat webnya, teleponnya di mana, termasuk juga graphical asset, ya, icon, screenshot itu wajib disertakan, ya. ada keterangannya berapa ukuran yang, di, yang diharuskan, termasuk juga pricing and availability, ya, anda bisa set itu free ataupun uh, paid, ya, di bagian menu pricing and availability setelah semuanya beres barulah Anda masuk ke Xcode um, buka projectnya kemudian just product archive ya, tunggu beberapa saat nanti diminta, ditanyain access keynya mana ya, Anda pilih yang access key yang tadi Anda sudah masukkan ke dalam store uh, keychain ya, yeah, keychain access key nanti setelah itu, barulah eh uh, Agar ada proses yang agak lama ya, buildingnya. Kemudian yang ini yang asik, Anda tidak perlu repot-repot ini ya, apa namanya mengupload sesuatu gitu ya, filenya di-upload ke App Store, karena di Xcode sudah ada fasilitas untuk direct upload ke App Store, seperti yang Anda lihat di sini. Jadi file yang di-generate tipenya IPA, dan ini yang di-upload ke App Store. Ya, alternatifnya kalau nggak pakai ini juga nggak masalah, Anda bisa lakukan manual lewat webnya. Tapi paling enak pakai Xcode, tinggal klik ini beres. Um, di sini archive ini akan menunjukkan versi-versi uh, game Anda yang sudah Anda build sebelum-sebelumnya, ada tanggalnya, ada nomor versinya, gitu ya. Dan Anda bisa upload ke App Store. Kalau sudah, nanti di App Store, setelah selesai di-upload ke App Store, Anda bisa publish, pertama-tama select dulu, Versi yang mau dipublish yang mana, kemudian klik done, nanti klik save ya, kemudian di review, siap di review oleh si Apple, dan ini biasanya makan waktu 3-4 minggu untuk first time developer. Jadi, kalau Anda developer beginner, ini proses reviewnya agak lama, tapi kalau Anda sudah punya aplikasi yang sudah nongol di App Store dan Anda punya aplikasi kedua, Anda punya aplikasi ketiga, dan seterusnya, itu proses selanjutnya lebih cepat ya itu ya yang bisa saya sampaikan, jadi hari ini tadi kita mengetahui, melihat dalemannya Google Play Store itu kayak gimana kemudian dalamnya App Store itu seperti gimana dan proses publikasi app itu seperti bagaimana dan ini sebagai penutup dari materi kita, Mobile Game Programming Course ya dari Week 1-14 Uh, di bagian yang 14 ini, konklusinya adalah selalu sediakan waktu ya 1-2 bulan sebelum Anda benar-benar mempublish game Anda. Jadi Anda misalkan di target untuk publish bulan Desember ya, jangan jangan publishnya di bulan Desember begitu ya. Jadi publishnya harusnya di Oktober awal atau bahkan eh sorry di Oktober awal ya, harusnya di Oktober awal Anda sudah, sudah publish. Sudah publish karena ada waktu, perhatikan ada waktu untuk mereview app Anda. Dan ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Jika di-reject, maka, maka Anda harus ikutin guideline-nya agar uh, terpenuhi. Sehingga bisa di-accept lagi. Dan ingat, Google dan Apple punya different policy. Uh, generally speaking, Apple is more strict. Yeah. When reviewing artinya, Apple ini benar-benar reviewnya benar-benar ketat. Begitu ya. Saya punya pengalaman publish 2 app, satunya app yang sama nih ceritanya. Satunya di Play Store, satunya di App Store. Yang di Play Store sudah accepted, sudah nongol yang di App Store di reject. ya karena ada berbagai hal yang harus diprovide. Ya. Nah, itu itu pengalamannya. Jadi benar-benar sama Apple benar-benar dicek mungkin by manually ya, by human. Ya, saya nggak ngerti lagi dalamnya. Tapi mungkin ada bagian-bagian yang direview secara manual publishing um, app store butuh mac komputer wajib ada kemudian selalu gunakan testing environment before going public jangan bikin app langsung di publish secara luas ya, secara langsung ya, karena apa ini berdamp bisa berdampak buruk pertama anda bisa kalau nggak bagus, anda bisa kena rating jelek ya ratingnya jelek, artinya kalau ratingnya under 2 maka di-delisting, ya, delisting dikeluarkan dari Listingnya PlayStore dan App Store, kita tidak mau itu terjadi, kan? Sehingga, make sure kalian punya successful game launch, ya. Game launching yang sukses, ya. Perdayakan semua komponen testing, perdayakan beta testing, terima semua feedback, lakukan adjustment, lakukan profiling user, makniri weekly kubilas, ya. Untuk melihat nih, ini game saya. Apa, nyantolnya, ngelagnya di handphone X, begitu ya, lakukan profiling sehingga Anda punya uh, apa namanya campaign success, campaign launch, game launching yang sukses dengan demikian harapannya ratingnya besar di awal, oke sekian dulu terima kasih, sudah menyimak jika ada pertanyaan silahkan di email di dikelayangkan ke hangout sampai jumpa lagi di lain mata kuliah